baik teman-teman kali ini saya akan bongkar ya yang versi 5 dari yang 8 port ini memang ada resistor-resistor di sini di, di sini ya nah ini ada yang bertanya kalau yang 8 port ini ada resistor jadi nanti kita lihat pembuktian uh, apakah resistor ini perlu dicok atau enggak ya dengan menyukai ini biar kita tahu ada jalurnya apa enggak oke okay ya sekarang kita akan buka ya untuk konektor female yang 4 pot-pot pot ini ya total 8 pot ya Oke kita buka ini kita kasih pemberat ya supaya lebih mudah nah. Eh, tinggal jatuh teman-teman. Eh, ini. Kemudian kita butuh ini seperti biasa, ya. Nanti kita solder. Mungkin 4, 4 pot 4 pot dulu ya, karena ini ada dua Ini total 2 4 pot total 8. Nah, ini kasih kita, kita kasih timah, teman-teman. satu teman-teman jatuh ya sudah lepas satu ya teman-teman jatuh nanti ya oke kita lepas yang satunya lagi ya kelihatan semua kita geser saja ini Hai geser saja Gisit saja kurang timanya kita tambahin teman-teman semua ini yang sudah dilepas ya ini bisa kelihatan bahwa ada jalur-jalur ya di setiap pinnya nih lihat ya ini pin 78 sudah ada jalur dan melarik resistor nah resistor ini harus dibuang yang ini juga ya 45 ada jalur ya ini juga resistornya dibuang ini di pot yang sebelah sini port, mungkin pot satu ya 1 eh mungkin ini pot 8 lah, nanti bisa dilihatin dari para pot berapa kalau dari sebelah sini kayaknya pot 8 ya di pot berikutnya ini pot 7 juga sama ya ada jalur sini resistornya ntar dibuang ini ada jalur ini resistornya juga dibuang jadi ini jajiran, ya ini juga jajiran dibuang di pot 7 kemudian di pot 6 ya ada jalur ini resistornya dibuang ya ini juga ada jalur ini resistornya dibuang ya sebelah sini juga nih ya ini dibuang resistor ini ini juga dibuang ya ya ini juga ya dibuang resistornya yang ini juga dijeran oh yang ini di sebelah sini ya teman-teman uh, ya ya ini agak belok ya yang ini Oke. langsung aja deh saya buang-buangin ya jadi ini dibuang nih saya buang sebentar saya bersihkan terus Ya jadi ini dibuang teman-teman ya ini dibuang ini sudah satu buang satu ini juga dibuang ya. dua ya ini juga dibuang 3 4 ya ini juga dibuang 5 6 ya. ini sebelah sini dibuang ya 7 8 ya. kemudian yang ini nih, dibuang 9 Nah kalau kayak gini agak nanti nabrak tengahnya. Sebenarnya gak apa-apa juga hilang ya. Ini dibalik dulu sebentar. Ya, ini buang. Ya. Yang mending tengahnya gak nabrak. Tapi gak apa-apa juga lepas sebenarnya gak ada masalah. Ini. Ya. Yang ini juga sama tengah-tengahnya. Jangan dilepas yang di pinggir-pinggirnya. Ini ya. Tengah-tengah jangan pas pinggir pinggirnya aja. Ini sini sama sebelah sininya. Nah, ini kelihatan jalurnya dia ke tengah ya. Yang sebelah sini, ini sebelah pinggir semua ke sebelah uh, pinggirnya sebelah sini semua nih, dua-dua ya. Ini, nah, ini, buang ya yang ini juga sama ya di pinggir semua ya ini sebelah sini semua oke ya ini sudah dibuangin semua sama saya nih ya oke ya jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah saya buang-buangin ya ini dari pot satu ya dua resistor paling kanan pot dua dua resistor paling kalian juga ya port 3, ini tengah eh, kanan kiri ya ya yang tengah enggak ini juga sama kanan kiri yang tengah enggak ya, ya kanan kiri yang tengah enggak yang ini juga sama ini sebelah kiri semua resistornya ya ini juga sebelah kiri semua ya ya ini juga ya sebelah kiri semua oke okay, dan ini juga Ya, sebelah kiri semua. Oke, okay, ya, teman-teman, ini sudah bisa dibuktikan bahwa untuk mensolder ini, teman-teman uh, harus buang, ya, resistor-resistor yang sudah saya tunjukkan tadi, ya. Dan kalau untuk ininya, ya, solderannya, teman-teman, cukup solder satu spin saja, ya, tidak perlu. Ini digabung ya, karena apa tadi ya? Karena ini sudah ada jalur ya, jadi teman-teman nggak -teman perlu lagi gabung ya, 45 maupun 78-nya nggak perlu digabung ya. Cukup solder satu pin saja, misalkan sebelah sini aja cukup atau sebelah sini aja ya. Jadi salah satu aja cukup ya, nah, 78 ya dan 45 ya teman-teman cukup uh, solder salah satu pin saja. Karena nggak perlu lagi digabung ya, karena di bawahnya sudah nyatu ya. Jadi ini bisa dibuktikan dengan menggunakan avometer ya, saya buktikan lagi nih dengan menggunakan avometer. Nah, kita lihat di pin 78 kita tes. Nah dia jarumnya bergerak teman-teman. Ya. Ya. Nah berarti ada hubungannya. ini kan perbedaannya kalau yang dengan yang lain dia nggak bergerak. Tapi kalau dengan pasangannya yang tujuh dan 8 dia bergerak ya. kalau dengan yang lain tidak nah ini juga sama ya kalau yang untuk yang 45 dia bergerak ya kalau dengan yang lain tidak ya jadi memang kita nggak perlu lagi gabung untuk menyoldernya ini juga nggak perlu lagi gabung untuk menyoldernya oke itu sudah bisa kita sudah dibuktikan ya teman-teman menggunakan voltmeter pun uh, menggunakan voltmeter bisa dibuktikan bahwa sudah ada hubungan oke okay, ya mungkin nanti bagaimana cara mensoldernya di lain waktu akan saya buatkan videonya untuk modifikasi versi terbaru dari switch totaling S808 oke okay, itu saja teman teman semua yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan hari ini ya terima kasih sudah mau menonton ya sampai selesai videonya dan yang belum subscribe silahkan subscribe Tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang baru saya upload ya dan jangan lupa untuk like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Itu saja, berjumpa lagi di next video.